kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang berhasil sukses di bulan November tahun 2020. Pertama untuk zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga.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 Four of short, ataupun Empat Pedang. untuk zodiak yang berhasil sukses di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Taurus, yang dimana di sini kesuksesan ia dapatkan di dalam kategori kesehatan dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang berhasil mengkontrol kesehatan, berhasil meningkatkan kesehatan di bulan November tahun 2020 dengan cara merefleksikan diri, menenangkan diri. Dan dengan cara membuat sebuah hiburan atau membuat sebuah pekerjaan yang dimana tujuannya adalah untuk menghibur diri dan merefreskan kembali pikiran yang sudah jenuh serta di sini seorang terus mendapatkan kesehatan dan berhasil sukses meningkatkan kesehatan di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Taurus berhasil meningkatkan kesehatan, berhasil merefleksikan diri, berhasil membuat suatu pekerjaan yang dapat membuat seorang Taurus bahagia, dan di sini seorang Taurus mendapatkan dukungan, support, motivasi serta masukan dari orang-orang sekitar dan dari sahabat Taurus sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The High secara umum Duhai itu dialektikan mahir dalam intuisi mahir dalam kegiatan mahir dalam tindakan mahir dalam spiritual dan mahir dalam mengerjakan sesuatu hal jadi jika kartu Duhai kita gabungkan dengan judik yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang berhasil meningkatkan kesehatan di bulan November tahun 2020 dimana sini seorang Taurus mendapatkan motivasi dan masukan dari orang-orang sekitar serta sahabat Taurus sendiri yang dimana di sini seorang Taurus merupakan seorang yang mahir di dalam merefleksikan diri dan merupakan sosok seseorang yang berani maju terus untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan November tahun 2020 sehingga di sini dikategorikan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang berhasil sukses di dalam kategori kesehatan di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu Zodiac yang kedua adalah Eight of Swords ataupun delapan pedang. Untuk zodiak yang kedua yang berhasil sukses di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak, Virgo. Di sini digambarkan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Virgo di dalam kategori kesehatan, dan yang kedua adalah di dalam kategori mendapatkan solusi atas masalah orang lain ataupun membantu orang lain. Jadi di sini bisa digambarkan seorang Virgo merupakan sosok-seseorang -sosok yang berhasil meningkatkan kesehatan di bulan November tahun 2020, dengan dukungan dari orang-orang terdekat, termasuk pasangan, dan di sini juga dikategorikan seorang Virgo berhasil memberikan sebuah solusi atas masalah orang lain. Dan di sini, seorang Virgo mampu membantu seorang di dalam masalah kehidupan, baik itu masalah asmara dan masalah kategori keuangan, dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya, Queen of Pertakel itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa atau punya sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Virgo sukses di dalam dua kategori. Yang pertama, sukses meningkatkan kesehatan di bulan November tahun 2020, di mana di sini seorang Virgo mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang pasangan. Dan di kategori yang kedua adalah seorang Virgo berhasil membantu orang lain dan menemukan solusi atas masalah orang lain di dalam kategori hubungan asmara dan kehidupan yang dimana disini Queen of Cups bisa disimpulkan menjadi seorang wanita yang meminta bantuan kepada seorang Virgo di bulan November tahun 2020 dan jika kartu bahaya kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang suka membantu dan berhasil menemukan jawaban atas masalah orang lain dan mahir melakukan suatu usaha ataupun suatu hal pekerjaan yang dimana disini tujuannya adalah membantu orang lain dan untuk zodiak yang ketiga adalah nine of pentacle ataupun 9 koin untuk zoek yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di disini keberhasilan yang ia dapatkan adalah di dalam kategori keuangan di bulan November nanti seorang Libra merupakan sosok seseorang yang sukses ataupun berhasil meningkatkan keuangan dimana di sini seorang Libra melakukan suatu usaha yang menurut seorang Libra adalah sumber penghasilannya sangat tepat dan di sini suatu usaha itu ataupun pekerjaan itu ia telah dan ia kerjakan dan ia tanggung jawab Dan di sini juga bisa dikategorikan keuangan seorang libra akan meningkat di bulan November tahun 2020 dan usaha apapun yang dilakukan oleh seorang libra akan membuahkan hasil yang sangat maksimal dan dapat menunjang keuangan kehidupan seorang libra di bulan November tahun 2020 yang dimana di sini juga dikategorikan seorang libra suka ataupun gemar membantu orang lain di dalam kategori materi di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umum Queen of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini bisa dikatakan seorang wanita jadi di sini menggambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang sukses di dalam kategori keuangan di bulan November tahun 2020, di mana di seorang libra mendapatkan dukungan dan support energi dari seorang pasangan libra sendiri. Dan jika kartu high priest kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang mayir di dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan apapun pekerjaan yang ia lakukan akan membuahkan hasil di bulan November tahun 2020 di mana seorang Libra mendapatkan dukungan dan masukan dari seorang pasangan Libra sendiri dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah three Oxford ataupun tiga pedang untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris di mana di sini seorang Aris berhasil sukses di bulan November di dalam kategori kesehatan dan memperbaiki sebuah hubungan serta memperbaiki kehidupan di bulan November tahun 2020 jadi di sini juga bisa dikategorikan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang berhasil memperbaiki hubungan asmaranya bersama seorang pasangan yang bisa membangun hubungan lebih harmonis bersama seorang pasangan di bulan November dan bisa dikategorikan seorang Aris akan mendapatkan suatu keturunan dan berhasil melakukan kerjenjang yang lebih serius bersama seorang pasangan dan di dalam kategori yang kedua adalah seorang Aris berhasil untuk mengkontrol kesehatan serta meningkatkan kesehatan. Dan di dalam kategori yang ketiga di sini Aris berhasil meningkatkan kehidupan dan berhasil mendapatkan suatu pekerjaan yang sangat-sangat berarti dan mendatangkan income yang sangat maksimal kepada seorang Aris di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umum, Page of Cup itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang Aris berhasil sukses di bulan November di dalam tiga kategori. Yang pertama, hubungan asmara, kesehatan, dan kehidupan. Dan di sini, seorang Aris mendapatkan support energi dan motivasi dari seorang anak yang merupakan anak Aris ataupun anak saudara Aris sendiri. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, seorang Aris mahir dalam melakukan serta meningkatkan tiga kategori di bulan November tahun 2020 yaitu kesehatan, hubungan asmara dan kehidupan yang dimana harus mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang anak dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang berhasil sukses di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Taurus sukses di dalam kategori kesehatan, selanjutnya Virgo sukses di dalam membantu orang lain dan kesehatan dan selanjutnya Libra yang berhasil sukses serta gemar membantu orang lain dalam kategori keuangan, serta di sini yang terhadap adalah seseorang yang berzodiak aris yang berhasil di tiga kategori, yaitu hubungan asmara, keuangan, dan kehidupan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Pak Zodiak yang sukses di bulan November tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. hanya kata saya ucapkan wassalam.